Ukuran mangga nih, ukuran semangga yang tidak tahu namanya mangga apa ini. Nih kalau mau coba coba dulu kalau bisa ditelan.